Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 162 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS kelas 4 Baik pada halaman ini kita akan menjawab langsung saja soal-soal pertanyaannya Pertanyaan soal nomor 1 Mengapa budaya Indonesia beraneka ragam? Jawabannya adalah karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi alam Indonesia berbeda-beda karena letak geografis, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan serta perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Mengapa perbedaan justru membuat Indonesia unik? Jawaban, adanya perbedaan di Indonesia menjadi kita mengetahui dan saling mengenal keragaman budaya Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi beragam dan memiliki ciri khas sendiri di mata dunia. Bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di daerah kalian? Di daerah tempat saya tinggal memiliki beragam budaya karena ada juga pendatang dari luar daerah. Pertanyaan keempat, faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Adanya pendatang dari daerah dan suku lain, dan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Berikutnya yang kelima, bagaimana sikap kalian dalam rangka menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. <tuh> Merasa bangga dengan banyaknya suku di Indonesia, ikut melestarikan kebudayaan dengan menggunakan produk lokal dan mempelajari bahasa daerah.